Push me over I give my fill three times a day Halo teman-teman semua, balik lagi di channel gua Alul Rahman Di video kali ini gua akan nge-review salah satu GFX tool buatan orang Indonesia atau developer-nya orang Indonesia Di sini gue akan review jujur, tidak tipu-tipu ya, tidak bohong Kalau bagus ya gue bilang bagus, kalau jelek ya gue bilang jelek aja Karena gua nggak di-endorse Tentunya di semua aplikasi mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan ya kelebihannya yaitu menurut gua ya, menurut gua fiturnya cukup lengkap. lalu di sini kita bisa tahu sensor giro di hp kita tersedia atau tidak. lanjut ke sebelahnya ada kesehatan baterai, kesehatan baterai di hp gua bagus. padahal panas nih hp ini. oh mungkin kayaknya ini ya baterainya bagus 99%. ini suhu nih suhu suhunya bener sih 40 panas itu. lanjut ke bawah game booster. Game Booster teman-teman aktifin aja ya, aktifin meningkatkan permainan anda secara otomatis. Oke, lanjut ke bawahnya ada Run PUBG M, Boost Device sama Game Boost. Kalau Run PUBG M itu teman-teman menjalankan PUBG-nya ya. Kalau ke Game Boost itu booster secara manual sama kalau Boost Device apa nih? Boost Device nih kayak Oh, ini kayaknya membersihkan chat ya. Pembersihan satu klik. Kita lanjut aja coba. Oh iya, benar. Chat kosong. Ke game bus lagi ya. Kita tunggu. Maaf ya teman-teman agak berisik karena di luar hujan. Terus kembali ya. Nah di sini kelebihannya juga ada FPS counter Di aplikasi GFX yang gue temuin belum menyediakan FPS counter seperti di aplikasi ini Kita aktifin aja FPS counter berhasil diaktifkan Pindahkan kemana saja di layar ketuk dua kali untuk menyembunyikannya Oke Oh 29.46 ya FPS gue tuh Karena api gue panas nih terus di sampingnya ada anti-reset anti-reset coba kita aktifin ini pilih default GFX Custom sama GFX Instant coba GFX Custom ya melakukan konfigurasi secara otomatis oke gua tahu. tau yang anti-reset ini apa ya namanya supaya settingan kita yang di GFX Custom sama GFX Instant ini tidak ter-reset ya lalu kita ke GFX Custom Oke, di sini normal-normal seperti kayak efek lainnya ya. Lalu, di sini apa ini? Grafik dasar, grafik lain-lain, grafik lanjut, memory boost, optimasi GPU, zero lag mode, grafik ekstra, sama ekstra research, penambahan research aktif. Oh, ini nih kelebihannya ada di paling bawah nih. Dia menyediakan fitur config ya, langsung ya aplikasi ini JOS memang mantap cocok nih buat yang suka konfig ya dia udah langsung ada nih tambahkan game user setting dot ini, oke okay. tambahkan aktif set oke okay. tambahkan varian aktif set Oh ini nih pilihannya nih Oh ada pubg lite juga nih Oh set pubg lite yaitu ya, itu ya gue mau coba yang iphone 8 plus ya proses oke lalu mode buta warna ya sip mantap darah kuning lalu tambahkan raw data kita pilih iphone 8 plus oke kita tutup selesai ya lalu di sini ada memory boost Optimasi GPU apa nih? Gua kurang tahu sih, gua kurang paham ini. Gak usah diaktifin ya. Lalu Zero Lag Mode aktifin aja for, for performance. Terus Grafik Ekstra dukungan HD apa nih? Simple Shader, resolusi layar besar, dukungan rentang dinamis tinggi. Apa ini ya? Kurang tahu sih. Biarin default aja nih tingkatkan kualitas suara. Nah, di sini kelebihannya juga nih ada ultra, ultra ya suaranya maksudnya suaranya udah sampai ultra nih. Berkas suara, ya coba mengunduh suara. Nih, suara HD-nya udah keunduh ya. Bagus juga nih aplikasi ya. Banyak kelebihannya ya. Grafik dasar. <tuh> Ya, grafiknya, grafik lain-lain, grafik lanjut. Gue nggak akan setting, ya. Gue cepetin aja. Kalau teman-teman mau tahu settingan gue, nanti komen aja di bawah. Bakal gue bikinin di next video. Oke, kita lanjut ke dalam aplikasinya. Maksudnya, ke dalam aplikasi PUBG, gue ya. Kita lanjut ke Run PUBG. Ya teman-teman gue udah masuk ke dalam aplikasi game PUBG Mobile gue Gue sengaja nih gue burikin nih biar Kita bisa tahu Berfungsi atau tidak aplikasinya ya Terus FPS counter gue nih nggak bergerak-gerak atau gimana ya 60 Oh bergerak dong Tuh, 53 tadi ya Udah main bunta tadi undang lagi aja Oh enggak Dia udah bertiga ya Kita mau coba Tes di arena dulu ya teman-teman. Di team deathmatch match. Ini ngapain dah? Pas, Cuk. <tuh> enggak ada delay ya. Menurut gua nih, enggak ada delay. Sapa, mana nih? apa yang buka scope sih tadi? Delay sih enggak, cuma agak lag dikit ya. Menurut gua agak ada-ada lag-lag, mungkin sekalian ngeri Eh, ini musuhnya di sini. Pojok atas. Oh, oh mamam nih bom hmm. nih. Oh, ini di sini pasti. Oh, enggak ada cukup. kan situ orang Silo orang mama menimbun gunanya menimbun gunanya pihak Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, lancar-lancar hai, hai, hai, hai, hai, hai, teman hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Terima kasih ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian Satu subscribe lebih berharga daripada apapun itu Nyari. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh